balik lagi di channel abang da Irfan dengan aku Irpan-nya. kali ini kita bahas tentang posisi lighting pada studio mini atau studio rumahan ya bukan studio yang mewah ya seperti yang kalian lihat ini mungkin cahayanya bagus dan jika kalian lihat ini ya seperti ini ini tanpa menggunakan lampu gimana gue nyeglap mata nggak nampak, apa nggak nampak musik seperti ini baru bisa kelihatan itu pun nggak jelas banget jadi posisi lighting itu penting banget ya gue hidupin lampunya lagi oke siap-siap 1 2 3 lampunya udah hidup jadi kalau lampu itu sebenarnya cukup penting kita tahu mungkin sebagian youtubers itu menggunakan lampu-lampu mewah seperti apatur, gvm godox. Dan non light, ya itu mungkin agak mahal, yang dimana mungkin satu lighting aja harganya sampai di atas lima ribu, dan ada yang sampai puluhan juta. Itu nggak fungsi banget, nggak worth it. Kenapa nggak worth it dengan isi kantong kita? Itu nggak worth it ya. Jadi, seperti aku ini aja nggak menggunakan lampu yang mahal. Bisa kalian lihat, lampu yang pertama ini nih. Ini gue gunakan itu lampu rumahan, lampu yang bisa kita jumpai di rumah yang biasa dipakai langsung dari atap. Itu gue modifikasi, gue lewat seperti ini. Gue menggunakan tiga jenis lampu, ya. Kenapa tiga jenis lampu? Karena pertama, tuh gue melakukan eksperimen. Kira-kira, kalau pakai lampu model gini, cahayanya gimana? Pakai lampu model gini, cahayanya gimana? Oke, okay, gue menggunakan yang pertama itu downlight dari Philips Seperti ini normalnya Ada cup di dalamnya Tapi sekarang cupnya itu gue buka Ya iya jadinya seperti ini Kenapa gue buka? Karena kalau tu ada cup dalam itu dia terlalu fokus Gue mau cahayanya melebar Jadi gue buka Lalu yang kedua gue menggunakan juga lampu downlight Itu lampu downlightnya ini gue pun lupa merek apa nih NVGM ya merek-merek aftermarket merek lah ya, yang belum rafael terkenal ya gue ini gue modifikasi gue tempel aja gue bor gue tempel seperti ini dan cahayanya cukup bagus ya seperti ini bagus kan dan yang ketiga lampu ketiga yang gue gunakan gue lampu gunan stick lampu panjang Iya, lampu panjangnya gue cari yang warna kuning. Kenapa warna kuning? Gue mau eksperimen, ngerupuknya gue tuh wajah gue tuh jangan putih kali. Ini gak putih banget nih, putih banget nih. Aslinya gue hitam, terus aslinya gue hitam, dan gue ini lupa aja, berapa watt aja yang gue pakai Oke, yang watt pertama, don't dari Philips tadi ini menggunakan bebas sih. Kalau ini dia enak banget tuh, itu bola lampunya bisa kita tukar bisa kita atur mau berapa wattnya tapi yang gue gunakan saat ini ini lampunya kapasitas 9,5 watt dari philips stick dan yang downlight kedua ini ini nggak salah ini 12 watt ya ini cahayanya 12 watt dia lebih terang dan yang ketiga ini philips stick ya philips stick ini sih esik ya kita bisa fleksibel kita bisa mungkin membuatnya terang di sini atau lebar ke samping gue ambil ini ini secara langsung ya ini secara langsung ya yang tadi kalian lihat ini kan ini kan udah gue edit ini udah gue edit nih ini secara langsung oke salah satunya seperti lampu kayak gini ya kawan, -kawan ya jelas ya nampak jelas ya oke jadi mengenai lampu ini cukup ngaruh sih kalau misalnya ini gue letak jelas cahayanya bakal seperti ini dan posisinya sih bebas sih mau gimana ya nyaman aja. Kok misalnya kita arahin dia tuh gini jadinya. Misalnya bawahnya gelap ya udah pakai bawahnya aja sini nih. Hmm. Jadi kalau untuk budget lampu aku sendiri itu nggak mahal sih. Kayak Philips yang pertama ini gue beli. Lampunya aja itu kisaran harga Rp 45.000 Baru dudukan lampunya itu juga dari Philips Itu harganya Rp 50.000 jadi 90.000 Dan Rolex yang gue pake yang satu ini sebelah kiri gue ini Harganya gue beli gak salah itu sama Rp 45.000 ya Lebih murah daripada Philips Dan yang LED stick Philips ini tadi lumayan mahal sih Dia cuma 4W Tapi harganya 62000 Kenapa gue cari yang wattnya lebih kecil karena gue cuma untuk main smooth aja, sikit aja jaraknya pun deket, kalau yang ini jarak deket nih Lipstick ini jaraknya deket <coughs> dan cahayanya cukup bagus, jadi kalau untuk kita yang mau budget murah yaudah buat aja kayak gue buat ini jadi kita bisa menganalisis oh, harga, kalau terus cahaya menurut aku, bagus sih worth it emang enggak kayak brand-brand itulah brand apatur, gvm ya, dimana cahayanya bisa diredupin bisa dinekin tapi kayaknya terlalu buang duit buang duit, karena kalau untuk satu lighting aja nanti bakal ada sisi yang gelap, mungkin sisi, -sisi ini gelap ini kayak gue kasih contoh ya ini gue hidupin satu lighting aja jadi ini satu lighting aja ya dari sisi sebelah kanan aku dan di sebelah sini ini bakal menimbulkan cahaya yang cukup gelap, nggak asik banget gitu kan. Jadi gue gunakan lampu kedua. Jadi kita ambil tuh posisinya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Nggak harus di depan ya. Ini nggak harus di depan kita pas cahayanya. Kenapa? Karena nanti bakal buat dia silau, silau. Kita ketika menatap monitor, menatap webcam, itu cahayanya tak kemana-mana. Ini gue kasih lampu sebelah kiri dia. Jeng. Nah, jadi kan yang sebelah sini kan ketutup. Eh, buat ketutup, dapat cahayanya. Jadi usahain ketika buat posisi lampu tuh ambil sebelah kiri, ambil sebelah kanan. Jangan pasti depan, nanti cahayanya jelek banget dia bakal nutupin. Oke, jadi paling segitu aja ya review studio aku, lighting yang gue gunakan, ini lighting paling murah. Gue yakin ini murah, bukan yang mahal punya. Oke, jadi kalau kalian suka dengan video aku ini, apa salah dong? Di like dan di subscribe juga untuk dapati video-video gue yang terbaru. Mohon supportnya ya.